Diawali tentunya dengan kabar yang sangat membahagiakan saat melihat idola kesayangan Lesti Rizky Bilar dan tim Leslar Entertainment lagi pada makan malam di tempat yang super duper mewah Dan tempatnya pun ekstrim banget persahabat ya di ketinggian Masya Allah Luar biasa idola kesayangan kita Mudah-mudahan berkah barokah dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kelancaran dan tentunya, kita juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Papa B. Di situ, Papa B mengatakan, "Atlas di Kejora makanya pasti tremor." Hihi kata Papa B. masya Allah, banget ya bilang istrinya kalau makan pasti tremor nih di tempat yang beginian ya." <laughs> di tempat ketinggiannya ke masya Allah, banget yang ngeri banget nih. Lihatnya aja luar biasa, idola kesayangan the best. Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan warga Konoha. Dan di palsingan ini pun langsung mendapatkan komentar dari Povarya. Di situ Paveri mengatakan senyumnya dipaksain banget itu yang kuning. Aduh, Salvok sama bunda Las ini Povary bersahabatnya senyumnya katanya dipaksain banget ya. <giranya> ini apa gara-gara tremor nih? Aduh, insya Allah banget ya pokoknya the best ini oleh kesayangan dan tentunya di palsingan ini pun kita dibikin Salvok dengan handphonenya Papa Bila. Coba diperhatikan persahabat ya, apa sih yang jeli ini tahu banget nih Papa Bilar lagi nonton sepak bola Kalau udah hobi sama persahabat ya, nggak bisa ditinggal Lagi makan malam pun Tahu jadwal timnas Indonesia main persahabat ya Melawan negara Kurasau persahabat ya Tentunya Papa Bilar sambil streaming bola itu, Masya Allah, pecinta sepak bola banget ya Mudah-mudahan Kesayangan kita selalu diberikan kesehatan, dan alhamdulillah, para sahabat dia timnas juga akhirnya mendapatkan hasil yang baik, memenangkan pertandingan semalam antara tentunya Indonesia dan Korakau. Mudah-mudahan kita semua, guys fans sejati, selalu mendukung, selalu mensupport apapun yang dilakukan oleh Lesti dan PILAT. Berikutnya juga persahabat ya setelah dinner ternyata idola kesayangan kita Rizky Bilar langsung main sepak bola ya Masya Allah gaskin terus Pokoknya tak ada kata lelah Ini the best banget Papa Bilar Luar biasa Habis dinner Barang istri dan tim Idola kesayangan kita langsung berolahraga Hobi yang luar biasa dari Papa Bilar Sepak bola Mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan persahabatnya selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Alwan3720, kalimat caption pun dituliskan. Assalamualaikum, semalam mabol habis dinar, gas kentu. Wow, habis dinar langsung main bola. Kemudian juga persahabatnya disimak kabar dari SCTV mengenai acara Infotainment World 2022. Acara infotainment World 2022 akan diselenggarakan besok malam hari Kamis, tanggal 29 September 2022 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat Sepertinya hostnya ada Ruben Onsu, Ayrvan, dan Arafia sudah dicantumkan di unggahan SCTV dan yang pastinya warga Konoha menunggu kehadiran Lesti Rizky Bilar yang akan tampil besok malam di acara Infotainment Award 2022 Jangan lupa para ya, terus dukung Idola kesayangan kita menjadi pemenang di ajang Infotainment Award 2022 Dan kita lihat juga kabar untuk warga Konoha Voting tinggal menghitung jam saja Gas terus di aplikasi video persahabat ya Buktikan kekompakan dan kesulitan warga Konoha mudah-mudahan ada rezekinya persahabat sahabat idola kita bisa membawa pulang piala penghargaan dan selanjutnya juga persahabat, ya, kita mampir ke akun tiktoknya papa bi ya dengan video yang diunggah ini masya Allah banget bikin kita ketawa ngakak antara Oji dan papa bilar ternyata para sahabat ya postingan ini diunggah 10 jam yang lalu belum nyampe satu hari bersabati ya, 24 jam aja belum sampai sudah tembus di angka 2 juta kali ditonton ini keren banget bersahabat luar biasa dalam tentunya kita lihat juga di akun tiktoknya selanjutnya ini video lain ini mengugas sebuah postingan video saat di panggung indosiar yang berkolaborasi bersama intan bersahabat ya ternyata ini juga sudah tembus di angka 8,2 juta kali ditonton Ini keren banget Papa bilang, Masya Allah Dan tentunya terbukti banget persahabat Bahwa dukungan memang semakin banyak dari orang-orang baik yang selalu support idola kesayangan kita Selanjutnya disimak juga persahabat Ini ada kabar dan info juga untuk warga Konoha Ini kabar yang sangat gembira banget ya Saat semalam Tentunya ada Betran Peto di rumah Leslar dan menginfokan juga barang Bapak Bilar bahwa bakal ada konser Betran Peto di tanggal 22 Oktober dan akan dihadiri langsung oleh Bunda Lesti kejora. Wow, ini spesial ya, kegiatan juga untuk keluarga Konoha dicatat, jangan sampai lupa, bulan Oktober bakal hadir Bunda Lesti di konser Betran Peto. Dan kita lihat juga persahabat berikutnya di Unggan Bang Boril. Semalam memposting foto bareng tim Lesnar Entertainment ini keren banget persahabat dia, ya. Kekompakan, kesulitan dari tim LA. Semoga selalu menyuguhkan kabar-kabar baik dan karya-karya terbaik. Dan semoga selalu diberikan kesehatan untuk tim Lesnar Entertainment. Amin.